Hmm. Oh sini semuanya oh, sini. Enggak hey. hey. oh, pengen Halo. Bangun aku. Hai, bangun aku buat teh dulu. Iya, sama Rad Dolan ini Main ke rumahku. Kapan-kapan tadolan. Iya. Salam sehat Bu Sehat selalu. Iya, salam kembali, sehat semua. Amin. Amin. Eh bisa disapa teman-temannya sebelum kita mulai. Recording in progress. Halo Rapli. Aji Septo. <laughs> selamat pagi Eli, apa kabar Oh, selamat pagi Bu Dahlia. Pun coro. Bergaslah. Em um, ya. Yeah uang pengobatan macam-macam nih kalau itu j dia lalu beres beres organ tubuh yuk awiano biasa berkegiatan kalau sore sore mantap jadi prefer kalau oh <yeah>. iya <masi> <manyain> sih Ya, sibuk. Kepada semua siswa, harap namanya diubah menurut kelas masing-masing. Iya, -masing. Pak. Di-rename namanya. Baik, Pak. anak rupanya anak Aduh. Nah, ini baru ini. Diri? Tuh, the ada Napa yang belum bercelana oh, ini nih oke pin kepin lupa sekolah jadi kan. Bu 11 Nipa 4 daftar hadir sudah ada sekarang dan akan ditutup jam 6.45 ya. Eh silakan. Makasih. <tuk> Mohon izin semua, semua mikrofon, kecuali acara akan saya matikan semua. Aku cinta badai Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pemimpin upacara memasuki upacara. Kehormatan dibidik oleh Komisi Upacara. Ada, bina upacara. Hormat, tegak, tegak. Laporan Komisi Upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. dibaran ceramah rutin di aku ya minta. Akhirnya, minta. Kami, minta. Kami, minta. Kami, minta. enggak, ini tuh ya ada. Ada, lupa like, share, Let's do it. Let's Oh, God. Halo. Grup. Halo. Gue t satu, yang satu, satu, satu, satu. satu. satu. satu. satu. satu. satu. satu dua, dua, dua, Aesta. dua, dua, Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak dan oleh sebab itu bahwa penjajahan tak ada dunia harus dihapuskan karena sesuai dengan dan perikadian dan perjuangan gerakan kemerdekaan Indonesia tak sampailah kepada saat kebanyakan. dengan selamat mengantarkan rakyat Indonesia, ke Indonesia. yang merdeka bersatu berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah dan jalan ditorongkan oleh kemenan umur supaya bersenjukan kebangsaan yang berbas rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya kemudian pada ini untuk membentuk suatu masyarakat Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rumah dari Indonesia untuk dan, dan Indonesia, untuk mengajukan keseluruhan kerajaan umum dan kehidupan bangsa dan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan sosial setelah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu, dan telah untuk dasar negara Indonesia, dan telah bertemu Republik Indonesia, dengan berdasarkan yang Maha Esa, pengerjaan yang adil di dan semua Indonesia dan perhatian yang disimpan dalam sederhana perwakilan kita dengan mengunjungi kebangsaan yang terjangkau di Indonesia. Dan siswa, dan siswa. Siswa. di siswa, kami siswa rezeki masyarakat di sektor bisnis dan paradigma. Kalau saya, kami siswa siswi SMA, kita malam hari yang menjadi satu persatu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha ini Nama saya mengamalkan Pancasila dan undang-undang dasar mengamalkan Pancasila dan undang-undang dasar menghormati orang tua dan menghormati orang belajar dengan rajin dan kesumbuh belajar dengan rajin dan menjaga dan menjaga baik sekolah Ujian dan menjaga sekolah sekelah. lima peningkatkan peningkatkan antar sesama amarat pembinaan untuk acara sehat pindah Bapak Ibu Nah, Ini yang punya si Begitu keraguan diadakan ya? Karena kita sudah lebih mengadakan itu dan kita uh, kita ya. kita itu merupakan kesempatan yang Tapi saya melihat oh, dimanapun sekarang ini orang akan. Coba, coba. Nah, ini jalan nah. ya, pada kesempatan ini, tahu yang Kita dan disiplin. hai kita bersama-sama mengajarkan doa tetapi sebelumnya saya berkata doa ini. menurut kami nyatakan kepada mu, ya Allah, Tuhan kita, atas segala berkat-berkat dan penyertaan Tuhan kami bersama pada pagi hari hingga ini, kami semua dapat disumbang untuk melaksanakan pembacaan bendera Al-Iswal, ya Allah, demi kasihmu, daripada tahun hidupnya kami mendekat kepada mu, hidupnya kami dan saya dengan dari kehidupan kami di kita dapat mengalami jam berapa beberapa saat lagi akan memulai perjalanan kami melaksanakan proses belajar dan biarlah untung dari kebawah menjadi baru. tujuan dan ini kami yakin bagi siswa dalam sikap belajar, agar kami dapat menuntut ilmu dengan baik-baiknya, serta berkatilah segala ilmu yang kami dapatkan dari guru-guru kami, serta mendapatkan segala kehidupan kami. Jawab: ya, Kita sertai dan lindungi juga orang oh. kami. Kami minta syukur, telah mahu menyiapkan siswa yang sangat. Berkatilah mereka selalu dalam tugas dan pekerja mereka, agar kerja keras mereka dalam membesarkan kami, dapat membuat kami tidak menjadi tugas. Jawabannya, kita sertai dan lindungi pemimpin sekolah SMA 2. Dari sekolah-sekolah, para wakil-wakil sekolah-sekolah, juga semuanya, para guru-guru, atau -guru, tugas-tugas lain, Suka berkati mereka sehingga dapat mengharapkan tugas-tugas mereka dengan baik kita. Tujang Serta kami juga generasi Membanggakan dan berperhatian dalam kehidupan diri. Ya, Jawab Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Indonesia berikutnya. Dari kognisi perimanan penguas usia, malam Kiranya -kira, api sediamu selalu menyertai semua dari Bapak Gubernur, Kuali Kota, dan semua pimpinan bapak ini, dari atas ini, pampang yang tanda, dikenal waktu pemimpinan, kemampuan, dan kekuatan dalam menyumbangkan dan menjalankan roda pemerintahan yang terbaik. Kejauhan kami dan bangsa ini dari kegolah kejahatan, kejalanan, kecauan, dan kemiskinan yang menimpa dengan kami. Tentulah para pimpinan dan aparat-aparat si bangsa ini agar selalu bijak dalam menjalankan penuh amanah anak sehingga dapat tercipta kondisi yang aman dan stabil di dunia, diberapa juga ya Bapak, inilah doa kami anak-anaknya lebih dari segala persoalan sekali lagi, kami mohon ampunilah kami dan segala dosa. nyatakanlah saya damai dan menjaga kami supaya percaya, tidak ada misafi bagi kau dalam nama Yesus Kristus. dikandai dari sana, kami berdoa, saya lihat laporan komisi upacara kepada pembina upacara keluar upacara kelakutan hormat makan upacara dan upacara buat acara barisan